harap dipahami bahwa informasi yang kami berikan di sini hanya untuk pengetahuan. Kami tidak pernah menyarankan untuk berburu jamur kecuali Anda memiliki pengalaman. Jangan pernah mengonsumsi jamur apapun kecuali Anda yakin dengan identitasnya. Jamurnya itu bukan untuk dimakan ya, tapi untuk di Halo cumi-cumi, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah hari ini gue mau ke suatu tempat uh, kurang tahu ya namanya apa lupa nanti Pak Su yang kasih tahu. <laughs> Jadi kita mau berburu jamur. Tentu saja bukan jamur kulit atau jamur kaki. Kalau kalian mau cari di tempat tersebut kita harus siap-siap pakai uh, shawl. Jangan lupa juga pakai e, jaket karena tempatnya akan dingin sekali. Terus jangan lupa juga pakai sepatu yang e, bergerigi sedikit ya. Jadi biar nggak licin. Gitu. Sekarang kita capcus. Adopo. juga pakai sarung tangan ya biar tangannya enggak beku kedinginan Halo cumi-cumi <laughs> Sekarang lagi uh, 9 derajat jadi dingin banget Jadi gimana uh, masih Marsilil kedinginan enggak? Perjalanan ini memakan waktu sekitar satu setengah jam dengan mobil. Kita berangkat sekitar jam 10 pagi, jadi kira-kira di sana sampai jam dua belas. Karena sempat nyasar juga sih. sambil di jalan kita bisa lihat pemandangan kebun anggur pipis, kebelet, kebelet. masih setengah jalan Nah di sini kita bisa lihat sapi juga mereka dibiarkan bebas di jalan. Kalau kata Pak Susi, sapinya sih nggak bakal kabur ya. Dia harus sudah tahu siapa pemiliknya, jadi dia pasti akan balik ke rumah. Mungkin lain cerita kalau sapinya ada di Indonesia ya. Sendal jepit aja bisa hilang, apalagi sapi. Pratomanyo adalah pegunungan yang memiliki Sungai Arno di kedua sisinya. Di barat adalah... Waldrano atas dan di timur adalah Casentino. Ya, Pratomanyo terletak di barat laut kota Arezzo di Tuscany, Italia nah ini kita udah sampai jadi kita jalan lurus aja sampai ke depan situ nanti akan ada rumput-rumput dan di sekitaran rumput itu tumbuh jamurnya, yuk kita lihat udah sampai namanya tempatnya di Prato Pratomanyo <susuk> dingin banget sekarang 4 derajat aja dan ada angin juga Duh, makin Di Pratomanyo, puncak tertingginya memiliki ketinggian 1592 meter Nah ini ketemu jamur nih gue Tapi Pak Su bilang bukan yang ini Dia maunya yang seperti ini Tapi yang ujungnya lancip Jadi bukan yang seperti itu Ya dibuang lagi deh sama dia Sekarang kita berada di ketinggian 1300 meter dari permukaan air laut. Biasanya jamur ini hanya ada di bulan Oktober. Sekarang waktunya jam makan siang sekitar jam satu kita isi perut dulu ya karena dingin banget jadi cepet lapar. Hmm. Ya hari ini ternyata kita gagal Mendapatkan jamurnya Sebenarnya jamurnya itu Bukan untuk dimakan ya Tapi untuk di <laughs> Agak ada sedikit Jadi Karena cuacanya terlalu cerah Dan Dan Hari sebelumnya seharusnya hujan dulu Baru cerah Itu kemungkinan besar baru ada jamur tersebut Jadi next time lah ya Gue kasih Lihat kayak gimana jamurnya Oke okay? Sampai ketemu lagi Dadah Ciao ciao Jangan lupa juga Like, comment, dan subscribe Ending yang sangat membagongkan Tapi tunggu dulu cumi-cumi Karena pastinya channel Telmo itu Teli Tim yang beranggotakan satu orang saja Dan tersebar di seluruh dunia Pastinya akan mengupas tuntas Semuanya tentang si jamur ini Jadi nama jamur ini aslinya adalah Psilocybe semilanceata. Maaf, itu pengejaannya orang Bekasi. Jadi kalau misalnya mau dengar dari Mbak Google, ini. semilanceata. Atau disebut juga dengan Italian hallucinogenic mushroom. Ada sekitar 200 varietas jamur halusinogen di seluruh dunia. Psilocybe semilanceata dapat ditemukan di daerah berumput di pegunungan Alpen dan Tuscan Emilian Apennines. Jamur ini adalah jamur halusinogen yang mengandung psilocybin. Lalu, apa itu psilocybin? Adalah senyawa prodrug psikedelik alami. Jadi, psilocybin memasuki sistem saraf pusat lalu mengganggu dan menekan kerja otak dan tubuh. Ketika jamur yang mengandung psilocybin dikonsumsi akan mengaktifkan reseptor serotonin di tempat serotonin. Jamur ini adalah yang paling dikenal dan dikonsumsi paling banyak Karena diperkenalkan dari kaum hippies dari tahun 60-an di Amerika dan di dunia Lalu apa gejalanya setelah mengkonsumsi jamur ini? Gejala yang muncul dalam satu jam yaitu perasaan senang Ya senang meskipun dolar di Youtube nggak naik-naik Halusinasi dan waktu ruang berubah dan merasa hidup dalam mimpi Gejala lainnya adalah agitasi, jantung berdebar sangat cepat, pelebaran pupil mata, cemas, kemerahan pada kulit dan demam. Oke ok, cumi, sekian dulu karena terbatasnya waktu dan tempat, maka kita sudahi dulu. Allora, ciao-ciao, ala prossima.